Hai, hai hai Indonesia pernah menjadi rumah bagi tiga subspesies harimau, yaitu harimau Sumatera, Jawa, dan Bali. Sayangnya harimau Jawa dan Bali sudah punah dan hanya harimau Sumatera saja yang tersisa. Pada tahun 2022 kemarin, laporan penampakan harimau Jawa meningkat di beberapa wilayah hutan di Jawa. Sementara populasi harimau di alam terus mengalami tekanan. Harimau Sumatera sendiri terancam dengan jumlah saat ini diperkirakan sebanyak 393 induk dewasa menurun 10 dibandingkan tahun 2008, yakni 439 harimau. Banyaknya laporan tentang penampakan harimau Jawa, hanya teknologi metode CMR atau metode kamera pengintai atau kamera trap menjadi alat utama menangkap harimau dalam bingkai foto. Tahukah kalian sob? Metode ini jauh lebih mudah dibandingkan menangkap langsung harimau Jawa. Selain peralatan, CMR juga membutuhkan desain studi yang baik. Misalnya kamera pengintai dipasang di lokasi yang optimal untuk mendeteksi harimau. Lokasi tersebut bisa berupa jalur harimau di mana terdapat tapak atau kotoran harimau dan jalur satwa mangsanya. Distribusi kamera juga harus merata untuk menjamin setiap individu harimau memiliki peluang yang sama untuk tertangkap. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di Sumatera sendiri, survei harimau biasanya menggunakan sistem grid atau petak, di mana satu stasiun kamera biasa berpasangan untuk mendapatkan foto kedua sisi harimau dipasang dalam grid ukuran tiga x 3 km. Survei juga dilakukan dalam periode waktu terbatas dan umumnya 90 hari. Angka ini menjadi acuan asumsi populasi tertutup harimau, di mana tidak terjadi proses kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi yang dapat mengubah angka populasi harimau di area kajian selama survei. Cara tersebut terlihat sederhana, tetapi penerapannya di lapangan bisa lebih menantang, terutama karena keterbatasan sumber daya. Jika kita ingin melakukan survei kamera di area luas, maka dibutuhkan lebih banyak kamera pengintai dan tim di lapangan. Tentunya ini akan berdampak pada periode survei yang panjang dan biaya operasional yang tinggi. Keterbatasan luasan area survei menjadi tantangan dalam menentukan jumlah harimau di wilayah besar seperti Taman Nasional. Di sisi lain juga beredar sebuah kejadian di mana seorang warga di salah satu hutan Pulau Jawa berhasil memotret seekor binatang buas yang diduga mirip harimau Jawa atau panthera tigris sondaica. Beredarnya sebuah foto harimau Jawa yang sedang berjalan di sekitar genangan air, gambar yang diduga harimau Jawa yang telah dinyatakan punah, disebarkan lewat akun media sosial seorang peneliti harimau Jawa dari Peduli karnivor Jawa atau PKJ, Didi Raharyono. Didi menerangkan pada mulanya penduduk memberikan informasi terkait adanya warga. ...yang menyaksikan harimau loreng di kampung halamannya yang berlokasi di pinggiran hutan. Selanjutnya, warga juga mengirimkan gambar hasil jepretan handphone lewat jejaring WhatsApp. Akan tetapi untuk kepentingan riset, dia tidak menjelaskan lokasi secara rinci... ...dan penemuan tersebut lokasinya bukan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dia juga mengimbuhkan pada malam harinya sempat menemui warga... ...yang memotret harimau Jawa untuk mengklarifikasi...